Halo sobat sehat, perkenalkan saya Arne Widyasari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit jantung koroner. Mari kita mulai dari kebiasaan kamu. Apakah kamu lebih suka makan sayur dan buah-buahan, atau makanan cepat saji dan makanan kaleng? Apakah kamu lebih sering minum air putih atau minuman beralkohol atau minuman bersoda? Apakah kamu berolahraga setidaknya empat kali dalam seminggu? Atau bahkan tidak pernah berolahraga dalam seminggu Jika kamu lebih suka makan makanan cepat saji, minuman beralkohol dan tidak pernah berolahraga Maka kamu harus menghentikan kebiasaan itu dari sekarang Mengapa? Karena kamu lebih beresiko terkena penyakit jantung koroner Faktanya, penyakit jantung koroner biasa kita dengar dalam kehidupan sehari-hari Tetapi, sebenarnya apa itu penyakit jantung koroner? Sebelum kita mengenal penyakit jantung koroner, mari kita kenalin dulu penyakit kardiovaskuler. Singkatnya, penyakit kardiovaskuler yaitu penyakit yang disebabkan karena adanya gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Dan penyakit jantung koroner terjadi apabila terdapat sumbatan pada pembuluh darah yang menuju ke jantung, sehingga menyebabkan gangguan fungsi jantung atau serangan jantung. Tanda gejala yang dialami oleh penderita jantung koroner yaitu nyeri dada, sesak nafas, perasaan berdebar-debar, cemas, gelisah, pusing, dan lemah yang bertambah berat dengan beraktivitas. Topik penyakit jantung koroner mulai sering dibahas karena terjadi peningkatan jumlah kasus dalam masyarakat. Faktanya, terdapat peningkatan kasus di Indonesia. Dari 72,9 per 100.000 masyarakat pada tahun 1986 Menjadi 82,3 per 100.000 pada tahun 2014 Dan berdasarkan data WHO tahun 2014 Penyakit jantung koroner menjadi penyebab kematian terbesar di Indonesia Dengan jumlah kematian 9,8% dari seluruh kematian di Indonesia Jadi apa yang terbayang jika mendengar penyakit jantung koroner? Iya, kematian. Apakah dapat dicegah? Iya, penyakit jantung koroner dapat dicegah. Bagaimana caranya? Dengan pantau teko gula dan imbangi bommu. Apa itu, bom? Bom terdiri atas tiga pola yang harus kita jaga. Berat badan, olahraga, dan makan. Berat badan. Salah satu faktor resiko penyakit jantung koroner adalah obesitas. Kamu dapat memeriksa apakah kamu obesitas atau tidak dengan rumus sebagai berikut. Dengan membandingkannya dengan tabel di bawah ini, atur pola makanmu dari sekarang agar tidak terjadi obesitas. Lalu, olahraga. Kurangnya olahraga yang cukup dapat meningkatkan resiko terkena penyakit jantung koroner. Usahakan melakukan olahraga ringan seperti berjalan-jalan selama 30 menit setidaknya 5 hari dalam seminggu. Atau olahraga ringan seperti senam selama 15 menit setidaknya 5 hari dalam seminggu. Makan Atur makanan yang kamu makan setiap hari. Usahakan makan sayur seperti bayam, brokoli, kol, wortel Makan buah seperti apel, pisang, anggur Dan makan makanan olahan biji bijian seperti oatmeal, roti kandum, dan makanan tinggi protein Seperti salmon, tuna, telur, dan kedelai Usahakan untuk tidak makan makanan tinggi lemak seperti pizza, makanan kaleng, dan daging berlemak serta tidak mengkonsumsi minuman beralkohol Selain itu, pastikan kamu mendapat cukup tidur dan mengendalikan stres Dan ingat untuk memeriksa teko gula, tekanan darah, kolesterol, dan gula darah Setidaknya seminggu sekali di puskesmas atau klinik terdekat Apabila ada tanda-tanda seperti nyeri dada Tesak nafas dan berdebar, segera menuju pusat pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapat penanganan segera. Jadi, ayo cegah penyakit jantung koroner dengan pantau teka gula dan imbangi bongmu.